Okay, hi guys, Assalamualaikum Setelah sekian lama aku takde buat video hmm, 4 bulan dah Dengarnya kalau lama-lama tak buat video Monetization akan ditarik Jadinya aku kembali untuk buat video Supaya tidak perlu aku mula daripada bawah balik So, hmm, dalam kereta je lah Kita malas lah Nak, nak set up studio lagi bagai Jadinya hari ni aku beli air terbaru daripada t Live Barulah rasa, baru juga. Tiramisu T-shirt Smoothie Dan juga Mango T-shirt Smoothie ni. Nak dijadikan ceritanya dua-dua ni Bukanlah favorite aku pun Aku tak suka pun Apa? Air, air. Ha, Tiramisu tu kan rasa kopi kan Dan yang lagi satu Mango pun aku tak minat sangat ha, Tapi takpelah Macam tak ada menu baru je sekarang ni Kita comeback kan dengan menu baru Okay Jadinya marilah kita cuba ha, Yang tiramisu tu aku beli yang regular yang mango tak ada regular Dia ada lusher Terpelik eh Setelah ada smoothie Dia dua, -dua lusher Sebab lagi-lagi Kopi So beli yang Regular je lah Harga dia Adalah Yang tiramisu Regular RM11.13 Mango RM12.17 Aku dah lama dah Tak minum teh Air-air manis ni Kuat gila Bau kopi dia ha. Aku tak boleh Nak buka ni Takut tumpah Jadi aku Tunjuk macam ni je lah Ayah Eh marilah lah kita cuba Bau dia memang kuat Eh aku risau Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'am <Sess> Kuat gila lah lang, kopi dia Ok siapa suka Kopi memang patut beli ni Memang pekat gila kau Kau mana tahu tak? Benda Allah Tiram ngisu Memang rasa kopi pun Tapi memang kuat gila weh ras kopi dia Dia macam tak manis sangat Serius lah Orang langsung cakap mana Aku cakap mana. Okay Rasa dia okay Not bad Tapi dia nya Terlalu kopi untuk aku <laughs> Yang tak minum kopi So boleh cuba siapa nak beli ni. So aku beli yang ni regular. Nasi ni ada regular. Tak kurang manis. Nanti lagi pahit. Ha, sebab ni memang kuat gila rasa kopi tu. Kan? Kuat gila. Pahit. Sebab serbuk atas ni. Ha, sebab serbuk tu juga. Tapi memang pahit. Rasa dia tak manis sangat. Tapi rasa pahit juga. So memang siapa yang pilih kopi boleh beli. So seterusnya aku rasa yang mango. This is smoothie. Mango. Mango. Ni pun. Atas ni apa? Oreo cream Apa lah tak tahu. Okey, Bismillah. Hmm. Hmm. Kau nak oriuan tak dapat? Kau nak rasu? Ni mango dia ah oh, ni ada jelly apa tu orang kata yang tiramisu tu dia macam tak ada apa so kalau korang nak macam rasa kena mintak jelly ke apa ni kan. macam tak tak nak rasa kosong kan mana ha tapi okay Buk ada jelly tu tapi rasa mangga tu ada lah tapi dia tak ada lah Kuat sangat ni bolehlah minum cuma tak tahulah bila makan yang dengan dia punya ni Oreo cream kan kau coklat Oreo gua kut sedap tak ada aku lah kalau peminat yang mi, peminat mango boleh beli Okay yang ni minat kopi memang boleh beli yang tiramisu tu kuat gila pekat kau cuba kan kau rasa Kuat ke tak rasa mangga dia Okay guys untuk mango ni Rasa Kuat mango tu dekat jelly tu je Dekat dia punya susu Aku tak tahulah Dia guna mangga sebenar ke tak Gunalah kot Untuk blend dengan ni Lepas tu dia punya Atas ni tak tahulah ada cream cheese ke apa Macam masam-masam sikit dengan, Tapi balance lah dengan Apa dia punya Oreo ke Tak kuat sangat lah macam kopi tadi Memang kuat gila kau Okay Aku rasa itu saja video aku Untuk kali ni Lepas pun terima kasih yang saya rasa sudi menyokong Yang uh, tak henti tanya. Bila aku nak buat video Bila nak buat video Okay ni aku dah datangkan balik video Tapi tak tahu tahulah bila yang seterus Okay Ni ayat baru Dari t nasi 2 je Kalau tak jenuh aku nak beli banyak-banyak wey Okey ni memang kuat rasa kopi dia kau, Tapi dia tak ada jelly, tak ada apa, kosong Dia cuma dia ada serbuk uh, atas ni Cream cheese, ada uh, cream jugalah aku, aku tak sure Tapi yang mango ni ok lah Nice lah kan Ada jelly, ada Crumb, Oreo crumb ke atas tu ok Tu je Puan jangan lupa untuk like dan juga subscribe Pada yang belum subscribe Okey terima kasih pada yang sudah sudah menonton okay, Itu saja video aku tu kali ni Korang boleh cuba beli ni. Peminat kopi dan peminat air mangga boleh beli. Okay. See you guys next video. Bye bye.